Halo Silver Seal, Seal Blade of Destiny. Kita ketemu lagi di channelnya Simuni. Kali ini kita akan membahas eh uh, job price yang kemarin ya yang belum selesai. Itu dijadiin templar dan uh, saya miliki bekal sedikit dari chat yang sebelumnya. Itu ada Box, lumayan nih isinya breaking ring. Oke okay, kita ngebahas untuk jump statusnya yang kemarin kalian kasih masukkan akan saya coba praktekin dan jelas ini si Templar nggak mungkin untuk dibagi rata lagi katanya emang nggak efektif dan sama-sama cacat nantinya baik skill magicnya maupun skill attacknya sendiri ya jadi ya sudah ini aja yang saya pakai dari sisa poinnya nanti kita manfaatkan sambil berjalan yang jelas sih ini harus full strength ya nanti kita kunci strengthnya di 400 itu ada sisa 40 poin lagi ya, ini setelan tarungnya kita bikin shortcut dulu bro <gülüyor> makasih banyak yang udah gabung dan jangan sampai lupa kalian tetap kasih komentar-komentar yang terbaik biar teman-teman yang lain bisa tahu ya apa yang harus di setting untuk masalah status ini cuman ternyata masing-masing pola permainan dari gameplay itu beda-beda ya dari seorang gamer jadi kalian gak usah khawatir yang jelas sih intinya kalau mau main skill berarti strength naikin untuk attack kalau mau main intelijen, skill magic yang ada di job 2 itu bisa kalian maksimalin juga tapi ada hal yang jadi kontroversi ini mengenai hand of godnya dari seorang Templar yang banyak dikatain cacat dan tidak berfungsi sama sekali, bro. E, kita akan buktiin aja. Memang sempat saya lihat sih di Candyland itu ada yang pakai hand of god itu bisa sampai sekali sekali pukul loh momon di sana itu satu juta, bro minusnya kalau masuk. Walaupun itu random ya, kadang-kadang nggak berhasil juga. Tapi eh, kita buktiin aja sebentar Ini ada iklan dulu <laughs> Aduh macem-macem Oke okay, bro ini cacat bro <laughs> Oke okay, kita kasih dulu bukti teman kita ini ya <laughs> Oke okay, siap lah. nah saya buktiin nih yang ada aja, iya seadanya lah, karena kan emang e, kemarin kan gak dimasukin semua juga. Informasi dari teman-teman ya sudah, saya ikutin, jadi e, seadanya aja. Aduh. Oke, kita lanjutin lagi ke apa ya? langsung ke areal map aja lah yang kira-kira uh, bisa cepat untuk leveling ya yang pasti dari level yang setara dulu ataupun di bawahnya ya oke okay, berangkat bro nah di sini di WRS uh, level 193 naik dua level 195 ini udah kebilang sangat empuk sekali ya tiga kali hit combo aja dia udah selesai dan sangat cepat sekali kalau partinya full ini Dan kita cari momon yang lebih rapat di Pinky Nah ini kebenaran ini agak-agak ramai ya Jadi kita berangkat ke DOD aja di lantai 3 Ini saya ngetes momon yang level tinggi itu masih merah ya Ininya berarti jauh di atas level kita Sekitar di atas 10 levelan lah ya Ini bahaya loh Templar itu Nah ini yang belum mentahan dari pantulan uh, apa namanya uh, kombonya barusan satu kali hit doang. <laughs> Oke, okay. dah cukup kayaknya kita harus move. Ini bersih lah untuk lantai 3 bersih sama dia. Oke okay, masih penasaran untuk persiapan masuk nanti sky alkanes. <laughs> Saya coba masuk di sd Lake. Uh, sakit juga bro itu level 220 bro beda hampir 18 level ya oke okay, kita akan masuk langsung ke alkanes Island alkanes ini harus party ya minimalnya dua orang jadi ini saya pakai berdua dengan price jadi untuk uh, solo ini kayaknya nggak mungkin ya di level 222 dengan equip seperti ini tapi kita akan jajal aja buat yang belum tahu ini Alkanes ini ada tiga room kita coba satu-satu roomnya mungkin di episode ini saya cuman bahas satu room aja dulu ya nah ini dia bosnya kalian harus bersihin dulu anak buahnya jangan sampai ada yang tersisa ini saya repot soalnya tuh ada yang sisa anak buahnya aduh saya hampir mati terus jadi ini sengaja saya tarik ya, bukan apa-apa, karena kan e, saya pengennya bisa bulak balik ataupun takut mati juga. Tapi e, kalau kotaknya ada di dekat uap masuk, kotak dari kunci dari si babi ini nih kalau mati. Sejalan si ini kalau mati kan ada box untuk ambil kunci ke room selanjutnya. Nah, jadi kalau di room selanjutnya juga lebih susah. Jadi khawatirnya kalaupun mati kan dia akan kembali ke uap awal dan kuncinya juga hilang nah harus balik lagi ke e, room yang pertama gitu loh bro jadi kalau si babi ini mati di depan pintu masukan lebih mudah ya bulat baliknya <laughs> aduh nyesel tadi nggak dihabisin semua itu anak buahnya ngeganggu banget damage-nya nggak terlalu besar tapi ya lumayan juga kalau bertiga itu makhluk ini untuk kombonya pas banget nih kalau di full strength ya enak banget lah. Cuman nggak bisa dikroyok <laughs> Makanya saya tarik ke depan itu kebenaran disimpan price di depan eh apos ya ada apos ya. Oke ini ini belagu ini kabur kalau tinggal sedikit lagi nyawanya. <laughs> Lumayan tuh ruby. Ini kalau terlalu jauh levelnya biasanya susah dropannya bro, makanya saya maksain di level ini 222. Harusnya sih udah kuat ya kalau udah pakai senjata yang lebih tinggi, tapi ya sudah kita manfaatin dulu aja dari NPC Yoson ini. Ini juga udah sakit lah. Oke, lanjut tarikin terus ke bawah. Ini moga isi boxnya nanti dari dia lumayan ya. Tapi ini pasti agak lama nih. Ini e, ada stunnya juga ya kayaknya racunnya dari si bos ini. Jadi pada saat combo itu bisa stop lo bisa nggak masuk combo selanjutnya itu. Nih, ini saya berapa kali nyoba. Saya udah maksimalin hand of god e, itu tuh di shortcut nomor satu hand of god ya dia ternyata saya coba berapa kali nggak berfungsi bro <laughs> asem juga ya nyesel sedikit sih saya maksimalin cuman ya kalau nggak dicoba e, apa namanya nggak e, penasaran terus nantinya dan nanya ke orang lain juga kan apa namanya hanya masukan-masukan selewat lah oke okay. nah lu ada gak repot nih ini agak like juga bro <laughs> oke nah ini dia posisi pas nah loh lumayan nih kenceng tuh sekali masuknya asik nih kalau udah pas ini kalau udah kena racun loh kan aduh kombonya nggak beres Terusnya 13 hit bro no no no nah sih sakit dia aduh saya juga sakit aduh ini kalau nggak mau pos kayaknya mati deh <laughs> ini harusnya si vitality -nya 250 kayaknya baru enak ini masih agak bocor sih tapi hati-hati ya kalau mau pakai armor kalau bisa sih yang SPD-nya jangan terlalu kenceng ya maksimal di 80 lah 80 kecepatan SPD-nya karena kencengan juga kacau aduh bentar Aduh pos Apos healing dong Apos Aduh Oh kejauhan ya saya takut kalau terlalu dekat juga nanti Aposnya kena cium Kena cium areanya si celeng ini bro. <laughs> nah itu kan pintu keluar. Nanti kotaknya dia drop di sini nih bro. Jadi enak kalau di room keduanya kita mati, ya kita mau ngambil kunci terusannya dari room satu nggak terlalu jauh gitu loh maksudnya. <laughs> Makanya ditarik ke depan. <laughs> Oke. Okay. asik nih mantap aduh kalau nggak like ini agak like terus belum racunnya juga dari si celeng <laughs> celeng celeng aduh dikit lagi aja susah Oke okay. masih ya HF selesai hehehe mantap nah ini kotak kuncinya kita dapat box juga lock cheese prinskey ini aduh itu untung-untungan banget bro tapi semoga kita beruntung nanti kita buka dulu lah mungkin di episode selanjutnya di ruangan yang kedua ngelawan zombie dan ruangan yang ketiganya ngelawan dragon lah Bro itu agak miris juga ya dan kalau saya masukin di video ini panjang banget kan <laughs> oke okay. dapat 2 ruby lumayan nah ini kuncinya oke okay, dapat kunci creation let's get it on kita keluar dulu untuk buka book <laughs> kalau biasa sih di ujung kalau udah selesai bosnya mati ya kita terus jalan ke ujung nah ini dia sebenarnya balik lagi ke depan juga sih nggak masalah karena ini akan di ini ke ruang tengah, warpnya ke ruang tengah ini. Nah, ini dia di sini, kembali ke awal. Itu room yang pertama. Kita harus beli darah dulu, bro. Nah, di sini ada NPC spesial nih darahnya di Instandungion ini nambah 4.500 an lah ya, jadi nggak terlalu bocor lah pada saat ngisi pot daripada pot yang biasa ya tapi harganya juga lumayan merdeka Oke okay, jangan lupa di sini nggak bisa langsung teleport jadi nggak nggak berfungsi tetap harus keluar dulu Escape melalui itu melalui apa namanya wap ya harus keluar dari wap Nah kalau keluar wap gini kunci yang kalian punya misalkan di Room pertama dia akan hilang <laughs> oke okay, Elin. aduh berat aduh berat Aduh oh, kita harus teleponnya agak jauh di dikit biar nggak ke semua Aduh ini event eh, habis ya eh, di tanggal 5 jadi teman-teman yang lagi leveling ngejar baju polis, selamat, <laughs> selamat Anda dikejar hantu. Waktunya sampai besok pagi, kan? Oke, kita beli dulu kuncinya, bro. Kuncinya di sini dijahit. Mungkin kalau yang baru-baru main belum terlalu hafal ya inilah tempatnya saya reminder juga buat temen-temen dan makasih banyak support dan masukannya ya e, kalian e, sangat bermanfaat sekali apa yang kalian tulis juga apalagi untuk para sesepuhnya <laughs> mohon dukungannya aja oke semoga beruntung Tara. ya ampun sampah bro bro capek-capek bunuh celeng leng-leng hah kacau oke makasih banyak udah nonton kita lanjutkan di episode kedepan, jangan lupa untuk sub dan like-nya see you in the next episode see you, dadah, bye-bye my bro